Selamat sejahtera dan sawadikab Sahabat-sahabat semua EP ke-12 Kali ini special sikit Sebab kami akan bawa sahabat-sahabat Mengenali dua destinasi Dalam satu video Destinasi pertama ialah Mohian Dan kemudian kita teruskan kayuhan Ke destinasi kedua Iaitu Private Garden Kami, Expansion Team Channel Akan bawa sahabat-sahabat semua Mengenali trek ini dengan detail sehingga sampai ke destinasi. EP kali ini kita buat kayuhan di Balik Pulau Pulau Pinang. Destinasi pada EP kali ini ialah ke Ngohian dan juga Private Garden, di mana dua lokasi ini menggunakan laluan yang sama. Permulaan kayuhan pada EP kali ini bermula di Jalan Penara, Balik Pulau, Pulau Pinang. Atau koordinasi 5.356088, 100.239502. Jarak kayuhan laluan ini adalah lebih kurang 7.6 km dengan ketinggian 540 meter Sekarang jom Kita turun Padang Menyaksikan Video kayuhan Untuk EP pada kali ini Okey sahabat sahabat Jadi sekarang kita berada di Jalan Penara Di atas sebuah jambatan. Okey uh, Di sini kita akan jadikan Tempat pemulaan Untuk kayuhan kita pada pagi ini Okey Jadi kita akan mula Pengiraan pemulaan daripada sini Okey untuk pergi ke Nohian dan us dan juga Private Garden di atas, okey, belakang, okey. Jadi untuk tidak membuat masa, jom. Jadi sahabat-sahabat, kita sudah buat kayuhan lebih kurang 2 km daripada titik permulaan. Okey. Jadi sampai di sini kita akan jumpa beberapa uh, simpang. Okey. Jadi jalan yang betul kita hanya perlu ambil jalan straight. Okey. jalan ini untuk pergi ke jalan sebelah sana. Sini juga boleh dijadikan tempat untuk kita parking kereta. Okey, ada tempat Uh, boleh support dalam 2-3 kereta, Toreta Untuk kita buat aktiviti hiking Ataupun kayuhan Naik ke Ngohian Ataupun private garden okay? Okay. Jadi kita teruskan perjalanan kita menaiki turunan yang pertama okey kita akan jumpa satu simpang di sini uh, saya rasa simpang ini tak begitu rumit jadi kita kena guna belok ke sebelah kiri untuk naik ke Gunung Gent. So, kita teruskan. Okay, sahabat kita sudah buat kayuhan 4.5 kilometer daripada titik pemulaan okey jadi sampai di sini kita akan jumpa dengan satu simpang boleh dikatakan simpang 4 okey di mana kalau kita teruskan perjalanan straight ke sebelah sana kita datang daripada sini ya tadi okey kita kita teruskan perjalanan akan pergi ke air tamdam okey jadi, hari ini untuk pergi ke Ngohian dan uh, private garden, kita akan gunakan jalan di sebelah siri okay? untuk pergi ke Ngohian. Jadi, di sini kita boleh berehat ketika segala sahabat semua keledihan uh, ataupun kita boleh jadikan tempat uh, assemble point, checkpoint untuk tunggu sahabat-sahabat kita yang uh, berada di belakang. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan perjalanan kita. sahabat. Jadi kita sudah buat kayuhan sedikit daripada simpang tadi. Kalau ikut jarak daripada permulaan ialah 4.7 km. Okey. Jadi di sini kita akan jumpa satu simpang Y. Okey. Di mana jalan untuk pergi ke Ngoh Hin dan juga Private Garden, kita akan gunakan jalan sebelah kanan. Jadi jalan sebelah kiri akan bawa kita ke destinasi lain. Oke okay, kita teruskan jalannya Sahabat-sahabat, jadi kita sudah buat kayuhan lebih kurang 5.4 kilometer daripada permulaan tadi. Okey, jadi kita sudah sampai ke Simpang untuk pergi ke Ngohian. Okey, jadi kita akan berehat di Ngohian buat ketiga. Jadi kita gunakan jalan di sebelah kiri. Di sekarang kita ikut uh, kakak aruan pergi ke Ngohian dulu. Okey, jom. semua, jadi kita sudah buat kayuhan lebih kurang 6.3km jadi sudah berjaya sampai ke uh, destinasi pertama iaitu Ngo Hien okay. jadi di sini pemandangan dia sangat cantik, di belakang saya di sini boleh lihat pemandangan uh, balik pulau jadi destinasi seterusnya kita akan pergi ke private garden okay. lagi sedikit atas Uh, daripada Mohian ini di mana merupakan satu lagi destinasi yang cukup cantik jadi kita teruskan perjalanan jumpa sahabat jadi kita sudah sampai ke private garden okay. uh, Di mana jarak kayuhan daripada permulaan kita lebih kurang dalam 7.6km ok jadi syabas untuk semua perjalanan kita datang ke sini semua jalan adalah jenis jalan bercurap tetapi kecuraman bukit di sini agak mencabar jadi sampai setakat ini saja video untuk EP kali ini ok kita jumpa lagi EP EP seterusnya. Okey. Jadi untuk kali ini sekian. Terima kasih. Kepun rap.